Kudus, sungguh jelasannya. Mereka meminta dan firmannya: "Ku wali sana, ku wali sana, ku hajat kita Dari semua bahasa, dapatkan hati dan...